Oke okay guys jangan kasih kendor, kita langsung rek lagi guys Ini dari high Labels nih guys gue dikasih linknya, ini Jun Limbo Ini gua, tapi gue tulisnya kan suruh ke channel Seventeen guys ini keluarnya Jun Limbo Jadi gue gak tahu ini Coba ya kita lihat nih guys ya di credit Director, oke okay. Min Jun Lee, Hyoyoung ini Mungkin salah satu personel dari ini guys ya dari Seventeen guys ya Jadi kita langsung aja guys Let's go, guys! Hap-hap, hap ceplok, ustad. Oke, MJ MJ-an gitu, guys. Oh! Yeah. Mm. Gila K-pop tuh makin angker guys ya serius guys Gua 2020 gak ada ketertarikan sama K-pop guys ya Tapi lama-lama kesini soundnya bikin gue pecah gila Desainnya guys Oh my goodness Wuhuhuhui Ampun Oh Contek dikit dia pakai apa ini guys Anjir, soalnya padat banget guys. Oh keren. Anjir. Wow. Wow. Gila persen ketat guys, persen ketat guys. Asli ini gila guys. Explosif banget lagunya guys keren asli aduh treatment vokal ini bagus banget ini ada sketch untuk Marilyn Manson guys ya itu kayak <laughs> di belakangnya mungkin kalau kalian tahu Marilyn Manson kalian bisa ngeliat vibe nya disini guys oh my god nice. transisinya bagus banget Ah, thread bikin down lagi keren ampun deh. Pusing. Jadi males berkarir, guys, kalau kayak begini, guys. Jago-jago banget orang ya. Oh my god. Aduh, ampun keren banget, guys. Desainnya, guys. Keyboardnya, guys. Tuh. Oh, dibasin gitar di situ. Ngeledek. Ini nih, Welcome itu keren banget. Asik ya, tuti gitu. Gue suka deh energi dia nyanyi di part yang ini, guys. Ini June ya guys, ya June ya. Peralian falset, asli. Keren banget yang ini nuansanya, guys! Oh my god, aduh, keren video klip black and white gini, guys! Aduh, detailingnya keren nih, serius deh. Di kompres bener, hard banget, jadi napasnya pop up, makin intens sih, guys, keren banget. Nih. Nice. <laughs> keren keren banget guys. Wow. <tuh> gila lautnya nasi keras guys tapi gue gak terlalu deng, apa nggak berasa kompresannya yang benar bener keras banget gitu guys tree, tree, tree, tuh keren itu belakangnya eh hey. keras guys keras Limbo Jun, oke okay, Junnya Limbo guys ya, yang yangnya Jun gila hacep sih, ini ngeri sih guys, maksudnya gue denger soundnya, gue nggak tahu sih guys itu banyak yang, aduh gila itu desain vokalnya guys ya, transisi itu benar-benar ngeri sih guys, pecah sih guys ini apa Jun Limbo ini terbaik sih, soundnya, cara ngetek vokalnya, ada beberapa part yang benar-benar keren sih dia ngetek vokalnya guys, keren, wow gokil, kill, oke okay, sekian dulu nih gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa pencet like, tombol subscribe, terima kasih guys.